Oke selamat pagi ya teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali mengenai saham Cimori Cisarua Mountain dari TBK di sini saya sudah menampilkan grafik time frame nya satu hari Ini terlihat ya bahwa grafik ini sedang mengalami trend ya Itu trend up yang naik Up trend nah, Disini saya sudah menggaris ya trendnya kemudian support dan resisten namun kecil ini bisa dilihat dari time frame jam ya. coba kita lihat ke time frame 4 jam gak ya, sam ini menarik karena masih berada di garis trend ya nah sini sudah lebih jelas ya kita perbesar lagi di 2 jam nah, terlihat ya dia sudah berada di garis support bawah dan kemungkinan prediksinya itu akan naik menuju ke resisten yaitu di harga 4240 ya. Kenaik kerasana. Itu kenaik keras 4240. Nah, ketika ini tembus nanti resistennya dia bisa naik lebih tinggi lagi. dia akan menuju ke garis resistennya 440 ya tapi kita lihat dulu Apakah dalam satu minggu ini dia bisa tembus ke 4240 ya Jadi hari ini dia sudah naik 42 persen ya cukup bagus nah, naik naik satu persen ya dari kemarin kalau saya hitung cukup bagus ini saham karena dari segi teknikal ini sangat bagus sekali saya sangat merekomendasikan namun teman-teman tetap harus membandingkan dengan data-data yang teman-teman miliki ya. Baik dari teknikal maupun fundamental. Dari stochastic ya ini kan terendah kemarin ya yang sempat turun sampai di harga 4120 ya kemudian dia naik lagi. Nah ini masih ada proses untuk naik lagi dia potensi dari stochastic ya RSI dan masih ada potensi untuk naik lagi. Itu berdasarkan technical analysis. Kemudian kita lihat secara fundamental ya, secara fundamental di sini saya menggunakan aplikasi atau sekuritas Indo Premier ya yang web. Dia IPO-nya Desember 2021 ya. Jadi baru ada tiga tampilan di sini. Market cap-nya di sini sangat menarik ya dari 2021 sampai dengan sekarang itu sangat bertumbuh besar sekali. Yang awalnya 21 triliun, 27 triliun, sekarang sudah 33 triliun. Dengan harga 4.200 cukup murah ya, teman-teman menurut saya. Kemudian di sini kita melihat p nya dia masih 6 ya, masih masih kecil lah lumayan ini. Kemudian PER yang bagus itu dia tidak lebih dari 3.2. Ya, ini sudah mendekati nanti. Tapi cukup bagus ini dari segi teknikal, mentalnya dengan market cap 32 sudah cukup bagus sekali. Kemudian pinjaman, oke okay. kalau dilihat dari kepemilikan aset ya, totalnya dia punya uang 5,9 triliun ya, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian pinjaman jangka pendek, itu 1 triliun, pinjaman jangka panjang, itu 594 miliar ya jadi ada keseimbangan 5,1 triliun ini cukup bagus return of equity nya di atas 10% ya ini 22 ini cukup bagus jadi secara fundamental ini cukup bagus nah, kalau dari teknikal tidak dilakukan lagi ya dia masih berada di trendline dan berpotensi untuk naik ke atas ya kalau di hold itu tidak mungkin tidak akan apa ya Oh gila hitungannya kalau di hold, kalau menurut saya. Karena dia akan menuju ke harga 45 10. Misalnya kita hitung dari harga sekarang. Sampai ke 45 Teman-teman nah, akan mendapatkan profit 7,56%. Oke, sekian yang dapat saya informasikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, ya tetap berbasis data dan dibandingkan dengan data-data yang lain. Tidak hanya dari channel saya Oke salam profit